Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini akan membacakan 17 tokoh sufi perempuan yang jarang diketahui. Ketujuh belas kisah ini diambil dari alif.id. Kesatu, muazah adalah sufi yang hidup pada masa awal dinasti Umayyah. Suaminya, Silah bin Ushaim al-Adawi, wafat dalam peperangan. Muazzah tidak pernah menatapkan wajahnya ke langit selama empat puluh tahun. Ia tidak makan di siang hari dan tidak tidur di malam hari. Untuk itu orang berkata padanya, Engkau mendatangkan mudarat kepada dirimu sendiri. Atas pernyataan ini, ia menjawab, Tidak, aku hanya menunda satu waktu hingga waktu yang lain. Aku menunda tidur dari malam hingga siang hari, dan menunda makan dari siang hingga malam. Biasanya Muazza duduk dengan memeluk lututnya dan berbicara kepada kelompok perempuan yang duduk mengelilinginya. Seorang perempuan biasa bernama Unaisah bin Amr menjaga Muazza Al-Adawiyah yang biasa bangun malam untuk sembahyang. Manakala dirinya diserang oleh rasa kantuk, ia akan bangun dan berjalan-jalan ke sekeliling sambil bertutur, "Wahai jiwa, tidur nan abadi ada di depanmu. Jika aku mati, maka tidurmu dikubur akan merupakan tidur yang lama, baik tidur itu tidur yang memashgul, ataupun yang membahagiakan. Muaza akan berada dalam keadaan terjaga hingga pagi menyapa. Kedua, Lubabah adalah seorang spesialis dalam hal makrifat, marifah, dan perang melawan hawa nafsu, mujahadah. Lubabah, sufi perempuan dari Yerusalem itu, bikin merinding laki-laki berwibawa manapun pada zamannya. Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Said Ar-Razi meriwayatkan dari Al-Abbas bin Hamzah melalui Ahmad bin Abi Al-Hawari bahwa Muhammad Ibnu Rao menuturkan, Lubaba al mutaabidah berkata, "Aku malu kalau-kalau Tuhanku melihatku sibuk dengan yang selain Dia." Lubaba juga mengatakan, "Semakin aku melakukan perang melawan hawa nafsu, semakin aku merasa nyaman." Jadi, manakala aku bosan bertemu dengan manusia, Aku menemukan keintiman dalam mengingat Tuhan, dan saat pembicaraan manusia membuatku letih, aku beristirahat dengan beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabdi kepadanya. Seorang lelaki berkata kepadanya, "Aku punya pertanyaan. Aku ingin melakukan ibadah haji ke Mekah, dan apa yang harus aku ucapkan selama waktu itu?" Perempuan sufi ini pun menjawab, "Mintalah kepada Allah dua hal agar rida padamu." sehingga dia membuatmu mencapai kedudukan orang-orang yang rela dengannya dan agar dia membesarkan reputasimu di kalangan sahabat-sahabatnya ketiga Maryam berasal dari Basrah maka itu Maryam al-basriyah ia adalah tokoh yang semasa dengan Rabi'ah al-adawiyah dan hidup lebih lama darinya Maryam juga sahabat Rabi'ah, sangat takzim makanya banyak cerita Maryam seperti pelayan Rabi'ah. Padahal Maryam juga perempuan mulia dan guru yang berwibawa. Maryam sering memberi kuliah mengenai cinta, mahabah, dan setiap kali ia mendengar pembicaraan tentang ajaran cinta, ia mengalami ekstase. Dikatakan bahwa pada suatu hari ia menghadiri kuliah dari seorang penghotbah. Ketika penghotbah itu mulai berbicara perihal cinta, empedu Maryam pecah dan ia mati saat perkuliahan itu masih berlangsung. Muhammad bin Ahmad bin Said Ar Razi meriwayatkan dari Al Abbas ibnu Hamzah melalui Ahmad ibnu Abi Al Hawari bahwa Abdul Aziz bin Umair menuturkan, Maryam al Basriyah bisa berdiri dalam sembahyang dari awal malam dengan membaca ayat dan Allah maha lembut kepada hamba-hambanya, Quran surah Ashuroh Ash ayat 19 dan tidak melewati ayat ini sampai fajar tiba. Sufi perempuan ini berkata, aku tidak pernah sibuk dengan urusan rezekiku. Tidak pula aku berlelah-lelah mencarinya sejak aku mendengar pernyataan Allah Azza wa Jalla, sebab di langitlah rezekimu ada, demikian juga apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surah Az-Zariyat ayat 22. Keempat, Syabaka adalah seorang perempuan yang spesialis dalam hal kehati-hatian, wara. Ia dari Basra kini wilayah Irak seperti Maryam dan Rabiah. Di rumah Sang Sufi, terdapat sel-sel bawah tanah, Saradip, bagi murid-murid perempuannya, di mana mereka belajar seluk-beluk mujahadah dan berbagai praktik spiritual. Syabaka pernah mengatakan, jiwa manusia disucikan oleh tindak-tindak ibadah, riadah. Dan manakala ia telah disucikan, ia menemukan kedamaian dalam ibadah, sebagaimana sebelumnya ia terbebani olehnya. Abu Said ibnu al-Arabi juga menyebutkan pernyataan serupa dalam kitab At Tabakat. Ahli keislaman asal Swedia, Thor Andre, tahun 1885 sampai tahun 1947, dalam bukunya In the Garden of Myrtles: Studies in Early Islamic Mysticism, selama masa paling awal Islam. Zahid-Zahid tertentu membuat sebuah sel atau kamar bawah tanah di dalam atau di bawah rumah-rumah mereka, di mana secara periodik mereka mempraktikkan kehidupan kepertapaan semu. Meskipun Louis Masignan, ahli Islam dari Perancis, tahun 1883 sampai tahun 1962, tak menyebutkan istilah Persia dengan sardap, ruang bawah tanah, gudang, dalam esai, dia mewicarakan mat murah, Persia. Sikaf, Gudang Bawah Tanah Mula-mula digunakan oleh Zahid Zahid Kristen Nestorian, gudang-gudang bawah tanah juga digunakan oleh sufi-sufi awal di Hurasan. Kelima, mukminah adalah salah seorang perempuan tokoh sufi, sufiah, terpenting pada masanya. Nama belakangnya dinisbatkan ke daerah Dimaski atau Damaskus, wilayah Suriah sekarang ini. Dunia dan akhirat tidaklah menyenangkan, kecuali melalui Allah subhanahu wa ta'ala atau melalui perenungan atas pengaruh-pengaruh ciptaan dan kekuasaannya. Orang yang tidak dianugerahi kedekatan kepada Allah akan mengalami keintiman melalui berbagai pengaruh ini. Betapa hampanya saat nama Allah tidak disebut-sebut, ujarnya. Ketika Muminah ditanya, dari mana engkau memperoleh keadaan-keadaan spiritual, ahwal ini? Ia menjawab, dengan mengikuti perintah-perintah Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah juga memuliakan hak-hak kaum muslim, dan memberikan pelayanan kepada orang-orang nan bijak dan saleh. Abu al-Mufadal As syaibani meriwayatkan dari Ibrahim ibnu al-Azhar melalui Abu Hashim ar razi melalui Ibnu Abi al-Hawari, yang mengatakan, Aku mendengarmu Minah binti Bahlul, Zahid perempuan terkemuka dari Damaskus, mengatakan, Wahai yang paling kucintai, dunia dan akhirat tidaklah menyenangkan kecuali denganmu maka janganlah kau kumpulkan pada diriku kehilangan akan engkau dan azab yang diakibatkan olehnya. Keenam, Nusiyah adalah istri Yusuf bin Asbad. Suatu ketika sufi ini berkata kepada suaminya, Engkau akan ditanya oleh Allah atas namaku, apakah engkau telah memberikan makanan selain yang halal, dan apakah engkau telah melakukan suatu dosa demi aku. Yusuf ibnu Asbad menceritakan, ketika Nusiyah melahirkan seorang anak laki-laki, ia berkata, Ya Allah, Engkau tidak memandangku baik untuk menyembahmu Karena itu kau sibukkan aku dengan seorang anak Selintas catatan, Yusuf ibnu Asbat Asbad Assyaybani adalah seorang alim zahid dan hadis Yang berspesialisasi dalam kerendahan hati Tawadu Ketika ditanya, apa batas kerendahan hati itu? Batas itu adalah manakala engkau pergi keluar rumah Engkau lihat setiap orang yang kau jumpai lebih baik ketimbang dirimu Jawabnya dia meriwayatkan hadis dari Sufyan ats Sauri dan lain-lain. Dikatakan bahwa dia mengubur buku-bukunya karena dia merasa tidak puas dengan kualitas ingatannya. Ketujuh, tokoh sufi perempuan kali ini juga dari Basrah. Dia adalah Rayana al-Walihah. adalah ulama sufi yang semasa dengan solih al-Muri. Bait-bait syair berikut ini tertulis di bawah kerah bajunya. Engkaulah sahabatku karibku, cita-cita dan kebahagiaanku, Hatiku tak mau mencintai apapun selainmu, wahai kekasihku, cita-cita dan sasaran keinginanku, rinduku tak ada akhirnya. Kapankah aku akan berjumpa denganmu? Yang ku minta bukanlah kesenangan-kesenangan surga, yang inginkan hanyalah berjumpa denganmu. Tahun kematian Rayana pada paruh kedua abad kedua hijriyah atau ke 8 masehi. Ke 8 Avia al Mustakah terus-menerus terpesona. Waliha dan lebur dalam cinta kepada Tuhan, Haimah. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia jarang berakrab-akrab dengan seseorang. Ibrahim ibnu al-Junaid menyebutkan bahwa Afiyah bisa terjaga sepanjang malam, dan di siang hari ia mencari perlindungan dari kontak manusia dengan cara berlindung ke pemakaman. Ia pernah mengatakan, si pecinta tak pernah lelah menyeru kekasihnya, dan tak ada sesuatu pun yang menarik hatinya selain kekasihnya itu. Oh, betapa rindunya, betapa rindunya kesembilan! Gufaira Al-Abida adalah sahabat Mu'azza Al-Adawiyah. Ibrahim Ibnu Al-Junaid meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Al-Husain Al-Burjulani bahwa Yahya Ibnu Bistam menuturkan, Gufaira si ahli ibadah menangis sampai matanya buta. Seorang laki-laki bertutur kepadanya, alangkah sengsaranya kebutaan. Atas ucapan ini, Gufairah menjawab, Tertabiri dari Tuhan adalah lebih buruk. Dan kebutaan hati dari memahami maksud perintah-perintah Allah adalah lebih buruk lagi. Kesepuluh, Syawana tinggal di Al-Ubulah. Ia adalah seorang pribadi yang mengesankan. Suaranya sangat indah dan merdu. Ia berkhutbah kepada halayak dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Berbagai kuliahnya dihadiri oleh para zahid, ahli ibadah, Orang-orang yang dekat kepada Tuhan dan para penguasa hati serta ahli mujahadah, Syawana adalah salah satu di antara orang-orang yang dikenal karena mujahadahnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka menangis sekaligus memengaruhi orang lain untuk menangis. Musadat Ibnu Katan meriwayatkan melalui Muhammad Ibnu Al Husain Al Burjulani melalui Abu Muas bahwa Abu Aun Muas Ibnu Al-Fadel menuturkan Syawana menangis terus-menerus hingga kami takut ia akan menjadi buta. Maka lalu kami berkata kepadanya, "Kami takut engkau akan menjadi buta." Ia menangis dan menjawab, "Kami takut demi Allah menjadi buta di dunia ini karena menangis lebih kusukai ketimbang menjadi buta akibat api neraka di akhirat." Syawana pernah menyatakan dapatkah mata dipisahkan dari kekasihnya dan rindu untuk bersatu dengannya tanpa menangis itu tidak akan bisa terjadi kesebelas Umu Said adalah salah seorang Zahid dari Basrah Abu Al-Fat Al-Kawas menbedahkan dari Jafar Ibn Muhammad bin Nusair al-huldi melalui Ibnu Masruk melalui Muhammad Ibnu al husain al-Burjulani Melalui Ishak, Ibnu Mansur As-Saluli bahwa Ummu Said, an Hayyah, menuturkan bahwa ia mendengar Daud Atta'i mengucapkan, "Anugerahmu telah mengakhiri kekhawatiranku dan menghalangi antara aku dengan insomnia dan rinduku untuk menatapmu telah mengusir syahwatku Umu Said sering menjadi pelayan Daud Atta'i. Jalan penghambaannya mengikuti jalan Atta'i, ia biasa menangis tak henti-henti, meneladani perilaku Daud Atta'i. Keterangan, Alkoma ibnu an Nahai adalah seorang zahid dari Kufah. Dia termasuk generasi tabi'in, yakni mereka yang menyampaikan hadis-hadis dari para sahabat nabi. Dikatakan bahwa dia telah menikah dengan perempuan dari luar klannya sebagai tanda kerendahan hatinya. Ibu Alkoma, yang masyhur dengan julukan Umu Alkoma, meriwayatkan hadis dari istri Rasul, Aisyah, yang disampaikannya kepada anaknya. Kedua belas, Kurdia berasal dari Basrah atau juga ahwas ia biasa menjadi pelayan dari syawana kurdiah mengisahkan suatu ketika aku menginap di rumah syawana tatkala aku tertidur ia menendangku lalu berkata Bangunlah Hai kurdia ini bukan negeri untuk tidur Sesungguhnya, tidur tempatnya di dalam kubur ditanyakan kepada Kurdia Berkah apa yang kau peroleh dari melayani syawana ia menjawab Sejak aku menjadi pelayannya, aku tidak lagi mencintai dunia. Aku tidak pernah menyibukkan pikiranku dengan rezekiku. Aku tidak pernah memuliakan satu pun dari pembesar-pembesar dunia karena menginginkan apa yang mereka miliki, dan aku tidak pernah sedikit pun mengurangi hak seorang Muslim. Ketiga belas, Hasna adalah salah seorang perempuan ahli ibadah dari Yaman, sekaligus spesialis dalam tarekat cinta ia dianugerahi keadaan-keadaan spiritual nan Agung Abu al-Fadl Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu al-Fadl al-Muzaki menuturkan dari Muhammad Ibnu Ismail melalui Ahmad Ibnu Abi al-Hawari dari Damaskus melalui Muhammad Ibnu Abi Dawud al-Asdi yang meriwayatkan bahwa Abdurazak menyatakan ada seorang perempuan di Yaman yang bernama Hasna binti Fairus yang mengatakan Wahai Tuhan Berapa lama engkau akan membiarkan sahabat-sahabatmu terkubur di dalam tanah? Mengapa engkau tidak mendatangkan hari kebangkitan sehingga engkau dapat memenuhi apa yang yang telah engkau janjikan kepada mereka? Keempat belas, Hafsah adalah salah seorang perempuan ahli ibadah dari Basrah. Seperti halnya saudaranya, ia adalah spesialis dalam seluk-beluk kezuhudan dan kehati-hatian, warah. Syahdan, ia memiliki tanda-tanda kewalian dan kekeramatan. Menurut Abu Abdurrahman As-Sulami, Muhammad Ibnu Tahir Al-Waziri meriwayatkan dari Al-Husain Ibnu Muhammad bin Ishaq melalui Said Ibnu Usman Al-Hanat dari Baghdad melalui Sayyar Ibnu Hatim, bahwa Hisyam Ibnu Hasan menuturkan, Hafsa bin Sirin biasa menyalakan lampu di malam hari dan selanjutnya berdiri untuk sembahyang di tempat sembahyangnya. Terkadang lampunya mati, tetapi rumahnya tetap terang benderang hingga fajar menyapa bumi. Kelima belas, Hukaimah adalah guru dan sahabat Rabiah binti Ismail. Ia berlatar belakang sosial dari kalangan perempuan bangsawan Suriah. Abu Jafar Muhammad ibnu Ahmad ibnu Said Ar-Razi meriwayatkan dari Al-Abbas ibnu Hamzah, bahwa Ahmad ibnu Abi al Hawari menuturkan bahwa istrinya, Rabiah binti Ismail mengatakan kepadanya, Aku masuk ke kamar Hukaimah ketika ia sedang membaca Al-Quran dan ia berkata kepadaku, Wahai Rabiah, Aku mendengar bahwa suamimu menikah lagi. Ya, aku menjawab, bagaimana mungkin, ia berkomentar. Aku telah mendengar bahwa kemampuan akalnya baik sekali. Jadi, bagaimana mungkin hatinya dipalingkan oleh dua orang perempuan? Apakah engkau belum pernah mendengar tafsir ayat ini? Kecuali orang yang datang kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Quran Surah Asyura Ayat 89 Belum, Aku menjawab, Hukaimah lantas membedahkan, ayat ini berarti bahwa manakala orang menemui Tuhan, tidak boleh ada sesuatu pun dalam hatinya selain dia. Abu Sulaiman Ad-Darani berujar, dalam waktu 30 tahun, aku belum pernah mendengar ucapan yang lebih utama ketimbang ini. Rabia mengatakan, tatkala aku mendengar kata-katanya itu, aku pun keluar dengan terhuyung-huyung ke jalan. Aku malu kalau-kalau ada orang yang melihatku dan mengira aku mabuk. Ahmad ibnu Abi al-Hawari berkata, demi ayahku, hal ihwal ini adalah mabuk sejati. Ke-16. Ummu Talak adalah salah seorang perempuan ahli ibadah dan spesialis dalam seluk-beluk mujahadah dan makrifat. Musadat meriwayatkan dari Muhammad ibnu al-Husain al-Burjulani melalui Yahya ibnu Bistam bahwa Salama al-Afkam menuturkan bahwa dia mendengar asyim al-Jahdari berkata, Ummu Talak pernah mengatakan. Setiap kali aku mencegah hawa nafsuku dari mencapai keinginannya, Allah subhanahu wa ta'ala membuatku menguasainya. Ummu Talak juga mengungkapkan bahwa, hawa nafsu adalah raja jika engkau memanjakannya, tetapi ia adalah budak jika engkau menyiksanya. Ketujuh belas, Rabiah merupakan warga Basrah. Ia adalah salah seorang dari sahabat terbesar para sufi di Basrah, sekaligus seorang spesialis dalam muara kehati-hatian. Abdul Wahid Ibnu Zaid adalah sahabatnya dan menyampaikan riwayat-riwayat mengenai Rabiah Abu Jafar ar razi meriwayatkan dari al-Abbas Ibnu Hamzah melalui Ahmad Ibnu Abi al-Hawari bahwa Bikr Ibnu Abdullah bin Muhammad dari Basrah menuturkan Abdul Wahid Ibnu Yat melamar Rabiah al-Asdiyah Rabiah menolak dan menjauhkan diri darinya dan Abdul Wahid merasa sangat tertekan namun dia menerima penolakan rabia dengan sabar sampai pada suatu hari Rabiah memberikan izin kepada Abdul Wahid untuk menemuinya. Tatkala Abdul Wahid memasuki rumahnya, Rabiah berkata, Wahai orang yang penuh nafsu, apa yang kau lihat pada diriku yang membangkitkan syahwatmu? Mengapa engkau tidak mencari perempuan yang penuh nafsu seperti dirimu untuk kamu kawini?